kamir wow, itu world politics ya politik, politik politik apa politik politik dunia jadi di seberang dunia lain dan sebagainya nah, oke okay, nah kenapa kok saya pinggung news karena kita hari ini akan belajar cara membuat kutipan tidak langsung tidak langsung nah ini teman-teman akan sangat berguna kalian kalau berguna bagi kalian kalau kalian ingin menulis esai dan selanjutnya dan seterusnya mohon maaf ya. Jadi kalau kalian ingin menulis esai atau membuat macam opini dalam sebuah sebuah apa sebuah kolom kolom kolom berita itu nanti akan sangat berguna. Karena ingat ini dalam bahasa Indonesia ada tapi kalau dalam bahasa Inggris sedikit berbe berbeda. Oke, okay. now what we are going to learn today is about this. Direct and indirect speech. Direct itu artinya apa? Langsung. Langsung. Kutipan langsung. Ya. And indirect tidak langsung. tidak langsung. Dalam bahasa Indonesia ada nggak? Ada ya. Kutipan langsung sama tidak langsung tuh dalam bahasa Indonesia ada. Cuma, nah nanti kita akan menggunakan cara cara cara cara, cara ini cara native native English itu bagaimana? Native English itu bagaimana? Karena Mohon maaf saya agak baca. Karena kalau dalam bahasa Inggris tentunya ada beberapa aspek yang ber, yang berbeda. Nah, kita mulai dari ini dulu. Reporting speech. Jadi reporting speech topik kita itu namanya reporting speech itu terdiri dari dua, direct speech sama indirect indirect speech. Pertama kita mulai dari direct speech. Direct speech itu biasanya sifatnya quotation. Jadi dia itu quote quotation langsung. Contohnya gini. Uh, Ronald says nah, biasanya ada apa ini? Uh, kutip ya, tanda kutip ya kalau bahasa Indonesia -nya. maaf, Potations. kutipan ya Potations. kalau dalam bahasa Indonesia tuh bahasa Inggrisnya tuh quote kalau bahasa Indonesia -nya apa? kutipan, yang tanda kayak gini kutipan ya iya, tanda kutip i am hungry Ronald says I am hungry. Kenapa kok tanda kutip? Karena apa? Karena ngomongnya lang, langsung. Jadi yes, yes. dikutip sesuai apa apa yang dia kata katakan. Makanya perspektifnya pun masih I. Karena walaupun yang yang ngomong saya gitu, tapi saya itu kayak memberi gambaran Ronald itu ngomongnya bagaimana. Jadi secara langsung. Jadi I-nya tidak dirubah. Ronald says I am hungry. Oke, nah, itu kutipan langsung. Nah, fokus kita tidak di situ karena di sini tuh seperti bahasa Indonesia. Sama, kalau bahasa Indonesia gini. kenal bilang saya lapar. Ini ya. kayak oh, gini ya. Bahasa Indonesia ada kan? Ada. Karena memang ada ini. Ini koma dulu biasanya kalau kalau di koran ya. bilang saya lapar. Jadi, dikutip sesuai apa yang di dika, yang dikatakan. Oke, okay. ini saya rasa tidak ada masalah, karena tidak ada yang berubah. Ya. Kalau dia ngomongnya pakai simple present, ya tetap pakai simple present. Jadi apa adanya? Apa adanya? Nah, sekarang kita akan fokus ke ya, indirect speech. Fokus kita ke sini, karena direct speech itu, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, itu tidak memiliki perubahan yang yang drastis. Oke. Okay. Indirect speech itu artinya kutipan tidak tidak langsung. Nah, jadi misalkan gini, ada kalimat gini ya, ada Helen yang ngomong gini, I am going home. Nah, kemudian dikutipnya, kalau kita mengutipnya, jadi kita pengen bilang Helen itu Helen bilang dia dia mau pula. berarti bahasa Inggrisnya kayak gini, Helen said she was going. Home. Coba dilihat perbedaan sama yang tadi ya, yang ini ya. Kalau yang ini teman-teman, yang yang ini itu satu, ya. apa jelas ya tensesnya beru berubah, tensesnya berubah, kemudian perspektifnya juga beru berubah. Jadi kalau tadi kan masih Pak sesuai ya. Jadi Ronald bilang I. Kalau di sini berarti dirubah menjadi she. Jadi bukan Helen said I I I was going home tidak, tapi she was going Go home, si ini merujuk ke siapa? Ellen, Ellen, good. Nah, jadi ini kutipan-kutipan tidak langsung tuh seperti ini. Nah, oke, okay. mungkin kenapa kok ini penting, Mas? Bagi karena dalam bahasa Inggris ada semacam yang kita sebut sebagai back shifting. Ini akan saya ajarkan: back shifting itu adalah bagaimana merubah kalimat ketika dari direct menjadi in, indirect dalam konteks tenses-nya sebentar saya akan menggunakan gambar aja soalnya kalau pakai slide ini agak repot nanti terlalu banyak karena ini repot uh, karena ini slide untuk untuk mahasiswa saya jadi saya akan cari gambar aja tadi yang merepresentasikan oke okay, uh, bisa kelihatan enggak teman-teman bisa saya ya okay, clearly, I hope so nah, di sini perhatikan oke okay, mohon maaf ya oke okay, nah dari direct speed sama report speed itu ada tenses yang ber yang bergeser. Perhatikan, ada orang yang ngomong gini. Ini seorang perempuan yang ngomongnya gini. I want a holiday. Perhatikan, ini tensesnya apa? Present. Present simple. Jadi ketika disampaikan lagi ke orang, jadi kita ngomong, menceritakan ini ke orang lain, juga, kita mengutipnya, itu kemudian tensesnya berubah menjadi apa ini? Past simple. Past simple. Jadi she told me she wanted a holiday. Jadi she wanted. Jadi ini di, jadi pre, present, kemudian di, berubah menjadi pas pas simple, atau simple pas atau past ten. Terserah, kalian dulu belajarnya bagaimana. Sekali lagi, bagi saya itu cuma nama, bendanya sama. Jadi saya nggak akan meributkan itu. Bob is annoying me. Lenses-nya apa? Present continuous. Present continuous berubah menjadi pas past, past continuous. Jen said Bob was annoying her. I have eaten too much. Apa ini? Present, present perfect. perfect. Berapa berarti? Sepuluh tiga, sepuluh ya? Nah, kemudian ketika dipaskan, ya, kata ah, ketika di quote, dijadikan kutipan tidak langsung itu menjadi pas, pas perfect. Jadi, menjadi pasnya, menjadi bentuk pasnya. Jadi, present simple menjadi pas simple, present continuous menjadi pas continuous, present perfect menjadi pas perfect. Present perfect continuous yang menjadi past, perfect continuous. Nah, kemudian, tapi kalau bagaimana kalau dia itu sudah sudah pas simple atau sudah pas, maka menjadi seperti ini pas simple berubah menjadi pas pas perfect. perfect. Jadi pakai pas perfect ya. Kemudian pas continuous menjadi pas perfect continuous. Pas perfect, perfect menjadi menjadi apa ini menjadi te tetap enggak ada yang ber enggak ada yang berubah. Ini ya, enggak ada yang berubah. Perhatikan. Kemudian pas perfect continuous pun juga tidak tidak berubah. Nah, ini yang bawah ini pakai modal ya. ini pakai modal ya. Kalau pakai modal will can must itu modal bentuk berapa? Will can must may, Baumbi. Bentuk ke berapa, Baumbi? Ikuti. Apa sih? Kalau will can must may itu modal bentuk pertama bentuk keberapa maaf? Pertama. Pertama, will can must may itu adalah modal bentuk pertama. Jadi ketika kita mengutipnya menggunakan mod, di diubah menjadi modal bentuk kedua. Kedua, bagus. Mas, itu kan dia ini ya maknanya sama seperti have to kan ya? I yeah. have to go, I must go. Itu kan sama ya? Berarti kalau di di pak di, di, di apa di di ini, di apa indirect quote atau indirect speech itu menjadi head to", walaupun di sini bukan "have to", tapi tetap jadinya head to". Ya. Bisa dipahami ya, Pak Weli, Pak Maruni, dan teman-teman. Ya. Intinya, kalau dia modal ya, kalau dia modal bentuk pertama, jadinya modal bentuk kedua. Kedua, nanti gampang. Nanti slide ini akan saya kasih karena ini enak ya, saya nemu tadi di ini mirip sama slide saya, cuma slide saya itu agak panjang karena nanti bahasnya satu-satu. Nanti kalau kayak gitu kita bisa apa, selesai subuh. Makanya saya pakai ini aja. Kemudian nah, perhatikan ya, kalau dia ini ada O2, O2, O2 itu artinya apa? Harus. Harus. sama seperti mas ya. Itu juga, itu juga ini, itu juga apa? Juga modal. Ya. O2 itu artinya modal. Nah itu tidak tidak berubah, sama shoot. Shoot itu juga tidak tidak berubah, unik ya, makanya nanti saya akan share slide ini, jadi tidak akan saya share, share, sorry, share foto ini, saya tidak akan share slide saya, karena slide saya itu agak, agak membingungkan, karena itu untuk mahasiswa saya, nanti ada beberapa, bahasnya itu detail, terlalu detail bagi kalian, karena kalian tuh yang penting prakteknya aja teori-teori apa sintak, sintaknya, semantiknya itu enggak penting bagi kalian. Kemudian ada, ini ya kalau nah kalau dia sudah menjadi pasif uh, sorry Pak sudah menjadi pas atau sudah menjadi lampau otomatis tidak akan berubah tidak akan berubah jadi seperti itu ya jadi ini adalah ancer ancer ininya ancer ancer apa itu ancer ancer back namanya apa back shift back shifting jadi dibalikan ke ke belakang Nah, ini kalian nggak penting nggak harus nggak harus paham backshifting itu apa nggak harus mengingat cuma yang jelas kalau mengquote meng atau mengutip itu tensisnya, kalau mengutipnya tidak langsung ya itu tensisnya ada yang ber yang berubah namanya digeser shifting itu kan artinya geser jadi kalau uh, gini misalkan ya saya kasih contoh aja ya misalkan ada kalimat seperti ini uh, cek di kolom chat kalian ya misalkan seperti ini Eh... Uh, Ibu saya bilang gini. Nah, Ibu saya bilang ke saya seperti ini. Kira-kira kalau saya cerita ke orang lain jadinya bagaimana? My, my mother. Ibu saya bilang ke saya, my mother. My mother said to said. Talk, talk me, bilang Bu, told, kan memberitahu saya. My mother, mother told me told that me. she needed, she needed apa tuh? Saya Bu, dia ngomongnya ke saya, <laughs> jadi my saya. That I I, that I needed. needed, I needed to see a doctor. a doctor. Jadi, my mother told me that I needed a doctor, a doctor. Ini saya akan tulis ya. Ini nanti akan saya selesai lagi, nggak apa-apa. Saya pindah slide dulu supaya uh, fokus untuk ini ya. Sebentar, tentang foundation. Oke, okay. lupakan ya. Isu, sorry, isu. Ini nanti foundation tuh kalian ya, ini saja. Nanti, nanti kalau sudah writing kita ambil jalan aja. Ini. Karena ini materi buat akademik writing, jadi metode penelitian biasanya saya mengajarkan pakai ini. Jadi gini, my mother, nggak kelihatan, tadi ya? My mother told me that I needed to see a a doctor. Jadi diubah seperti ini. Tadi tesisnya apa? Perhatikan, perhatikan kolom chat kalian. Tadi, tense-nya apa? Present, present, simple. present ten atau present simple? Atau simple present, terserah. Kalian belajarnya bagaimana? Again, I'm not, I'm not uh, discussing about that. Itu enggak penting karena objeknya sama. My mother told me that I needed to see a doctor, berarti dari simple present, dirubah menjadi apa ini? Fast simple, simple past. Nah, teman-teman, ya. kemudian kalau seperti ini. Nah, tadi Bu Riri sudah, ya, coba yang lain. dulu ya, Bu, nggak apa-apa, is good. Itu sudah bagus. Kemudian gini, uh, apa? Kakek saya bilang gini ke saya, bilang ke ke ini deh, bilang ke apa, ke adik perempuan saya, bilangnya gini. Hmm, uh. Oke, okay. Pak Welly, bagaimana Pak? My grandfather, my grandfather. told my told sister, my sister. sister that, that she should that she should save her money. She should save. Nah, begitu ya. Her save her, her money. Nah, jadi teman-teman, kalau menjadikan kalimat tersebut ini. Kalimat sebut indirect, indirect speech itu selain tenses yang berubah itu adalah apa perspektifnya. Jadi siapa ke siapa atau siapa ke saya mungkin itu harus disesuaikan. Misalkan the the apa The jury ya, the jury atau the judge ya, the judge told a Sambus lawyer that they need they need to blah blah blah. Jadi kutipannya kayak gitu nanti. Jadi hakim memerintahkan pengacara Sambo mereka bahwa mereka harus bla Nah, oke. Okay. Kenapa ini tetap pakai shoot pak? Karena oh, pak. Karena kalian shoot jadi tetap. Shoot bagus. Shoot itu walaupun dia di ini tapi tetap bentuknya sama. Oke okay, ya. Jadi shoot itu walaupun dia di ini bentuknya itu sah sama, oke. Okay. Nah, sekarang ya coba salah uh, satu ya, ini berarti ada dua lagi, oke. Okay. Uh, sekarang uh, Pak Ainal ya, coba Pak Ainal. Ya. Coba Pak. Seperti ini, ini uh, ini kita tidak ada objeknya, maksudnya ngomongnya gini aja. Uh, Pak Pak Jokowi bilang, misalnya, Pak Jokowi bilang gini. Uh, Indonesia. Speak. Berarti bagaimana, Pak? Pak Jokowi bilang bahwa Indonesia gitu. Bagaimana? Jokowi says. Jokowi said. Indonesia had been improved. Nah, good. Indonesia had been improving. improving. Had been improving. Yeah. Jadi, yang jelas bentuknya itu dirubah menjadi pasnya. Kalau dia simple, simple present jadi simple past. Past continuous jadi past Apa? Uh, sorry, present continuous jadi pas. Continuous uh, present perfect jadi past Perfect. Nah, ini bentuknya awalnya apa, Pak? tenses yang depan ini, Pak? Has been uh, apa ini? tenses namanya aja. Simple perfect present continuous. continuous. Nah, berarti dirubah menjadi Pas. perfect, perfect continuous. continuous. Nah, kemarin saya sudah saya ajarkan dua-duanya ya. Jadi, ketika kalian mengquot ya, dari buku atau apa, misalkan ada berita gitu okay, ya. nya seperti ini. Oke. Okay bisa dipahami pak pak ini pak ya yeah. jadi uh, seperti ini ya ini masih basicnya nanti ada lagi soalnya ini masih basicnya nanti ada ada level selanjutnya nah itu level yang di tingkat akademik ini masih dasar ya oke okay. uh, kemudian uh, sekarang mbak muldi Silahkan mbak muldi loh yeah, iya sir oke okay, misalkan gini uh, siapa ya misalkan gini uh, my teacher okay, guru saya bilang gini mbak My teacher says, uh, so is, uh, Okay. Let's go. Cool. Is selecting the new students committee artinya apa? Guru saya bilang sekolah uh, sedang menyeleksi uh, komite. komite eh, komite siswa uh, baru. Nah, siswa komite siswa itu berarti ya kayak, kayak OSIS gitu ya? Oke, okay. mm -hmm. my? my teacher said good. The school was selecting the But new goodness. students' committee. Oh. Was eh. selecting, selecting the... Ya bla bla. intinya seperti itu ya. Jadi intinya tenses-nya itu berubah jadi... Jadi apa Mbak ini? Present? Jadi... Present continuous jadi apa? Past continuous. But, jadi ingat ini tadi ya. Ingat apa uh, gambar yang tadi. Gak apa-apa nanti akan saya share karena kalau dari slide saya itu malah malah membingungkan. nanti soalnya ada, ada ada sintak yang di ada yang dibahas ada semantik yang dibahas nanti kalian tidak fokus ke situ kalian it's more it's more practical nah jadi seperti ini ya jadi kalau dari apa apa kalau sudah present present present, present continuous diubah menjadi pas pas continuous oke okay. okay. nah sekarang seperti ini sekarang seperti ini saya akan di Oh, ada kalimat ini. ini jangan jangan ini ya jangan dianggap apa berat ya ini cuma contoh jadi kalau ada inti inti yang apa inti, -inti yang misalkan enggak sesuai fakta jangan di, jangan dibingungkan soalnya nanti apa ini saya cuma memberitahu biasanya kalimat ini itu seperti apa. Okay, ini berarti sudah pas. Save. Indonesia at misalkan kita saja misalkan gini apa? Apa itu climate change? Perubahan iklim. Perubahan iklim. Perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim. Jadi itu masalah. Juga. Nah, kira-kira what this should be? Past perfect. Past perfect. Oke, okay. so, perhatikan. Past perfect. Membutuhkan ini. Need it ini? Oke. Okay. Past perfect. Coba lihat. Berarti tidak, beru, tidak berubah. So, it remains. It remains the the same. Jadi tetap sah, sama. Berarti ya kayak gini bentuknya. <laughs> Langsung di kan aja. The former president said Indonesia had worked on new agreement with China to solve the trade Dulu bilangnya, sekarang sudah sudah tidak lagi. Jadi seperti itu ya. Oke. Okay. Uh, nah. Oke, okay, don't worry. I'm gonna send this picture to you uh, later on. Oke. Okay, so far any question about this? So far, so good, so so good ya. Yeah? okay it's basic ya. Yeah? Now, guys, uh, we were uh, we stum uh, we stumbling. Uh, we were stumbling. We were stumble open one of the biggest challenge, which is actually uh, when uh, it is not uh, not usual. Kalau tidak, kalimat itu bentuknya tidak biasa. Nah, dalam bahasa Inggris, itu ada yang disebut sebagai guys. Nah, apa ini namanya Exception. apa ini exceptions Tengelajul. Tengelajul. nah dalam bahasa inggris itu tidak selalu bentuknya seperti seperti ini perhatikan teman-teman kalimat seperti ini terdiri dari dari dua elemen elemen pertama itu adalah yang depan ini yang kedua adalah yang yang ini saya kasih warna yang ini ya jadi kalimat itu sebenarnya dipecah jadi dua kayak gini jadi menjadi dua klausa. Ini klausa pertama, ini klausa ke, klausa kedua. Klausa pertama itu siapa yang bilang, who is talking? Siapa yang ngomong? Yang kedua adalah apa yang di, apa yang diomongkan? Apa yang diomongkan? Jadi ada siapa yang ngomong sama apa yang di, apa yang diomongkan. Nah, tensesnya teman-teman itu tidak selalu, tidak selalu lurus seperti ini. Kadang dalam bahasa Inggris itu ada ada pengecualian. Nah, saya akan ajarkan. Yeah. However, it is a simplification as we may not always decided or need to shift the tense back. Jadi kadang tenses itu tidak perlu di ditukar ke belakang tidak. Ada beberapa kejadian yang tenses itu tidak tidak diubah sama sekali atau bahkan dua-duanya tidak diubah. Contoh. First for example. I am happy. I am happy. Kemudian dikutipnya jadi gini. She said she is happy. Kenapa? Kira-kira ada yang bisa menjawab enggak? Kenapa kok tidak she was happy? Anu, hmm. pada saat itu juga dibicarakan. Oke, okay. any other question? Any other answer? Sampai sekarang masih happy. Good. Ya, jadi kalau seperti ini menekankan bahwa orang ini yang A ini sampai sekarang orangnya masih masih sen masih senang ya. ingat present simple itu emphasis-nya apa satu adalah mas, penekanannya mas, apa mas. penekannya apa mas, happy senang. habitual satu yang kedua apa rutin rutinitas like yang ketiga keren udah lupa ya oh ya teman-teman di sini nggak ada yang join ini ya elementary ya Current keren fact artinya fakta yang se yang sekarang masih berla berlaku. Nah, kalau seperti ini, teman-teman, itu menekankan keren-keren fact bahwa orang ini, si A ini, yang kemudian kita tahu menjadi si ini, itu sampai sekarang masih se masih senang. Jadi, ngomongnya itu kemarin, ya kita tahunya itu kemarin, atau dia ini ngomongnya kemarin, tapi sampai sekarang itu masih, masih berlaku. Bisa dipahami enggak, teman-teman? Tanya ya, jadi misalkan gini, kan uh, gini ya, uh, Pak Ilham, set ngomongnya itu kemarin, ngomongnya itu kemarin, tapi set ya, ini money. artinya apa? Dia butuh, dia butuh uang. Kira-kira kita bedah ya, ini kalimat kedua. Eh, kalimat pertama mah ini eh, kali klausa sama klausa pertama ini klausa ke klausa kedua second second close. Nah, oke okay, ya, saya lupa bilang ya kalau that itu boleh di boleh dihilangkan dalam bahasa Inggris. Jadi ini sifatnya apa? Optional. Optional. That ini artinya apa ini? Bahwa. Bahwa. bahwa bahwa bahasa Inggris bahwa itu bisa hilang. Itu kayak gini. Pak Ilham said he needs money. Boleh. Ya, jadi bahwanya itu tidak harus dibilang, uh, tidak harus diucapkan. Makanya kalau kalian belajar buku-buku tukol ya, atau buku-buku grammar gitu, biasanya di dalam kurung kayak gini. Soalnya sifatnya apa? Optional, optional, boleh ada, boleh, boleh tidak. Jadi kalau bahasa Inggris, bahwa itu tidak harus di diucapkan. Nanti ada namanya elipsis. Nanti akan saya ajarkan di pertemuan akhir kayak Pak Ilham said he needs money. Ya. Jadi Kenapa dia pakai simple pass? Any any case ada ada ini kemarin, nah, yes. Ngomongnya itu kemarin, kemarin atau waktu kita, waktu kita ketemu dia, entah kemarin tadi pagi gitu ya. Jelas konteksnya itu sudah belah, sudah berlalu. Tapi kenapa yang ini pakai simple present? Tidak serta merta dijadikan simple pass masih masih butuh Nah berarti konteksnya tadi keren keren fact fakta yang se sekarang bahwa orang ini sampai sekarang masih butuh masih butuh duit jadi masih sibuk nyari nyari penjamin nah, mungkin kayak gitu ya nah, jadi konteksnya ini sekali lagi tadi ada backshifting tapi backshifting tersebut ada penge pengecualian kadang ada situasi yang masih berlangsung sampai sampai sekarang ya. Oke. Okay. Sampai sini ada pertanyaan, soalnya nanti masih ada satu lagi. Silahkan. Ada pertanyaan? Aman? Bu Riri aman? Iya, aman. Aman? Pak Aina aman? Aman. Aman? Pak Wili aman? Aman. Aman ya? Good. Mbak, Mbak Muli aman? Aman, saya. Aman, good ya. Jadi, selain kalian... Jadi, jangan berfokus ke backshifting-nya. Jangan berfokus ke backshifting-nya. Karena sebenarnya ada konteks yang lebih yang lebih penting. Jadi situasinya itu bagaimana dulu? Misalkan gini ya. Uh, misalkan gini. Uh, Jokowi. Ya, sorry ya. ini Soalnya saya kasih contohnya itu yang sesuai di koran-koran. Gitu. Jadi supaya kalian terbiasa. Jokowi said that. That tadi boleh dihilangkan ya. So, kalau misalkan kayak gini juga boleh langsung. Indonesia. Oke, okay, perhatikan. Jokowi said, ini ini klausa pertama, klausa pertama. Di situ first, first clause. Nah ini second, second clause. Kenapa ini masih tetap uh, apa? Present perfect. Kenapa nggak past perfect? Kenapa nggak saya past perfect kan? Kenapa kok tetap saya pertahankan present perfectnya? Sampai sekarang masih butuh. Gitu. Good. Jadi seperti itu konteksnya sampai sekarang memang masih Bu, memang masih improve gitu ya. Jadi konteks improve-nya itu berlaku sampai seka, sampai sekarang karena ini present present, per, present perfect. Ingat present perfect itu menerangkan titik A sampai titik titik B. Nah, titik B-nya itu adalah seka, sekarang. Jadi dimulai dari titik A, jadi ketika setelah Covid sampai seka, sampai sekarang. Nah, itu perfect ya. Kemarin sudah ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya tenses itu tidak selalu mengi, mengikat. Ya, jadi kalau misalkan dijadikan ini, jadikan indirect quote atau sorry indirect speech dalam bahasa ini itu dipelajari Abdullah dulu konteksnya. Kalian ingin mempertahankan konteksnya atau tidak? Kalau kalian ingin mempertahankan konteks, konteksnya, maka gunakanlah konteks nyatanya. Jadi nyatanya sekarang itu bagaimana? Jadi jangan serta merta berfokus pada Back shifting tadi dilihat dulu konteksnya. Makanya kalau saya dulu menjadi asdos moreksi, moreksi apa mahasiswa-mahasiswa uh, dosen saya itu selalu saya lihat ini. Kalau dia sudah benar ya nggak perlu saya saya koreksi lagi. Karena yang terpenting dari ini adalah pene, penekanan. Terpenting dari ini dari dari indirect speech itu adalah penekanan. Oke, okay. kemudian teman-teman yang kedua, contoh seperti ini. She says he is happy. Nah, kenapa ini pakai says? Kenapa kok tidak dice? Tadi kan kalau yang ini, teman-teman, she said, gitu ya. Kenapa wow, ini masih happy? the report. Nah, ngomongnya report. itu, ya konteks dia ngomongnya itu masih berlaku sampai, seka, sampai sekarang. Jadi kalau tadi kan yang kalimat dua, apa klausa keduanya ini sampai sekarang. Kalau yang ini dua-duanya ini masih berlaku sampai sampai sekarang, boleh. Jadi nggak harus si set gitu enggak, si state, si stated atau si apa si explain gitu nggak harus jadi boleh si explains bla bla bla. Ya. Bukan jadi, karena objek yang dilaporkan pak? Kenapa pak? Maaf? Karena bukan bukan karena karena sudah sudah menjadi kelima laporan gitu. Uh, jadi ini pak itu boleh juga pak kalau dalam uh, kalau dalam indirect speech itu maksudnya dua-duanya ini walaupun ini kan menandakan orangnya yang lapor itu bagaimana, gitu kan? kemudian dianya bagaimana, apa yang lapor ya? Jadi dua-duanya ini berlaku sampai sampai sekarang konteksnya, boleh. Yeah. Jadi ya, sifatnya tetap melaporkan juga pak, sama seperti yang ini, cuma tensesnya itu dua-duanya itu dianggap dianggap berlaku sampai sekarang, berlaku yeah. sampai sekarang. Oke, okay. any question about this? So Bikarful ya, walaupun ya, walaupun dia ini ada back backshifting, tapi tidak tidak harus karena yang terpenting adalah emphasis-nya bagaimana. Kalian sebagai penulis, sebagai pembicara itu ingin menekankan apa. Jadi sama seperti kemarin ya, ada 12 elemen ya. Ada fish sama fish sama fi, fishes. Kalau fish itu dia digolongkan sebagai uncount, uncountable. Kalau fishes itu digolongkan sebagai count. Kontabel. Jadi ada aturan, ya. ada sebuah aturan umum, ya. ada aturan umum, tapi di dalam aturan umum itu ada aturan aturan khusus. Jadi ada aturan di dalam aturan. Nah, ini yang biasanya tidak akan ditemukan di buku, di buku Tensis atau di buku manapun. Biasanya tufol ya, Tufel, kalau tufol biasanya tidak akan umum. Nah. Karena ya itu, ini adalah um, sifatnya itu di luar, di luar pola di luar pola. Oke, okay. nah sekarang saya akan ngasih contoh. Bentar ya. Sebentar, uang saja. Oke, okay. ini dulu ya. Sambil saya tak buka ini dulu, silakan. Mana ya? Where is it? I'm sure I was Pak, Pak Bakti. Ya, silakan Pak. Dan ini Pak Yang contoh tadi yang indirect speednya yang Pak Ilham said he needs money. Yes. Itu kalau misalnya kita uh, untuk kalimat directnya itu uh, report, report speech ya, Pak ya report speech ya, Pak. Ya, report speech Pak. Ini namanya report speech. Both, uh, semuanya ini report speech. Jadi uh, bisa diulang Pak. Pertanyaan. Maaf saya tadi agak sibuk ini. Bagaimana Jadi, tadi? Hah? Contohnya kan Pak Ilham said he needs money. Ya. Di sini kan ada set ya pak ya. Kemudian nah. untuk kalimat untuk kalimat directnya itu jadi dia tetap set atau c c Oh berarti ini pak berarti tergantung pak konteksnya bagaimana. Kalau sampai sekarang dia masih membutuhkan uang, jadi bapak itu ketemu sama pak Ihamnya itu sekarang misalkan. Berarti pakainya set apa sis pak? Sis. Sis gitu aja. Nah mak maksud saya yang terpenting dari setiap backshifting shifting tadi itu adalah konteks. Konteksnya. Kalau Bapak ketemunya sampai Pak Ilman itu sekarang, berarti pakai, pakai sales. Tapi kalau ketemunya tadi pagi, tapi kemudian dia masih ternyata sampai sekarang masih butuh uang, berarti ngomongnya kayak gini. Pak Gilham save this morning gitu ya. Saya kasih konteks waktu. This morning. That he needs money. Jadi dia butuh uangnya itu ya sampai sekarang ternyata. Walaupun dia ngomongnya ke kita itu tadi Tadi pagi Bisa dipahami, Pak? Pak Weli? Ini ini direct ya, Pak, ya? Kalau ini kan. Eh, uh, indirect semua, Pak. Ini bot. Ini Oh, di direct, so, ini indirect semua. Maaf, ini indirect semua. Ini indirect semua. Uh, Oke okay. jadi jadi gini, kalau direct Pak, kalau Kalau misalnya. direct ya berarti di dalam kalau pakai direct berarti gini, Pak. Iya, toh? Ya. Pak Ilham says, I need money, ya kan? Ya. Ada tanda, ada tanda kutipnya, kemudian perspektifnya itu dibuat menjadi orangnya bagaimana. Jadi kalau indirect, kalau direct itu kita menjadi orangnya, Pak. Ya. Jadi, jadi nah, kan ya. kalau indirect, jadi kan pakai pas uh, set ya, Pak ya? Set ya. Ya. Nah, Kalau, kalau direct pakai set atau says atau sales. Tergantung konteksnya Kalau ketemunya sekarang Sekali lagi Kalau ketemunya sekarang Maka bagaimana? Sales ya, Tapi save. kalau ketemunya tadi pagi Sales Kemudian ternyata Dia sampai sekarang masih butuh uang Berarti He, he, needs, ma, he needs money Bisa dipahami Pak, ya, Pak? Kalau dia direct Kalau direct Pak Itu bukan cuma ininya aja Pak Kalau direct otomatis hinya nya ini menjadi menjadi A, kemudian dikasih tanda tanda kutip. tanda kutip. Jadi misalkan Jokowi bilang dalam tanda kutip, saya akan me... Nah, gitu kan? Kalau kutipan langsung dikoreng kan kayak gitu kan? Misalkan uh, ketua DPR bilang, tanda kutip, kita akan me... Nah, gitu. Jadi kutipannya itu sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi nggak dikurang-kurangi dan juga perspektifnya tidak dirubah. Tapi kalau indirect itu di kirupa jadi dia. Jadi orang ke orang ketiga. Ini ya Pak DPR bilangnya misalkan he needs aja. Bisa dipahami Pak? Bali? Ya, Bagaimana itu juga juga ini ya, saya menuju menjawab pertanyaan Mbak Lubi ya. Bisa dipahami Mbak Lubi? Lumayan, sih. Lumayan ya. Jadi intinya tergantung konteks, konteksnya. Ingat, kalian tuh melihat ini menjadi dua, dua frasa. Jangan dilihat menjadi satu frasa. Jangan. Eh, sorry. Jangan dilihat menjadi satu kalimat. Tidak. Lihatlah menjadi dua dua klausa. Ini ada klausa pertama, ini ada klausa kedua. kedua Nah, ini dua-duanya, tenses-nya itu bisa bisa berbeda atau malah sama. Kalau ini ketemunya tadi pagi, tapi yang ngomong itu sampai sekarang masih butuh, boleh seperti ini. Tapi kalau misalkan saya ngomongnya sekarang, atau konteks yang saya omongkan itu masih berlaku sampai sekarang, maka bilangnya adalah seis. Misalkan I says that I need I need money, boleh. Gitu. Bisa dipahami, Mbak Mubi? Ya, yes, sir. Nah, jadi konteksnya, again. Jadi jangan melihat ini menjadi satu kalimat. Jangan. Kalau kalau seperti itu nanti bahasa Indonesia banget. Lihatlah menjadi dua dua klausa. Klausa orang yang ngomong sama klausa apa yang di apa yang diomongkan, nah, ini klausah depan sama belah belakang. Oke, nah sekarang ya, coba, nah ini teman-teman, saya akan memberi contoh ya, saya pause dulu ya, mohon maaf, karena ini tulisan orang, jadi ini kita akan belajar tulisan dari asik Iya dia menerangkan kenapa dia, menyampaikan dia kenapa dia menolak, dia menolak untuk menolak di, divaksin. divaksinasi atau oh, divaksin gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya divaksin gitu ya. Walaupun sebenarnya vaksin itu kan bukan kata kerja ya. Vaksin itu kata benda. Jadi yang benar sesuai grammar tata bahasa Indonesia itu mungkin vaksinasi. si explain why she refuse to be vaccinated. Nah, perhatikan, tidak menggunakan kata that tapi menggunakan kata why. Jadi makanya tidak selalu menggunakan that. Nah, Beda sama Z tadi, kalau pakai Z tadi boleh di apa tadi? Boleh diapa? Dihilangkan. Boleh dihilangkan. Tapi kalau Y itu enggak boleh. Kalau pakai 5W1H yang ini, itu tidak boleh di tidak boleh dihilangkan. Misalkan gini. Misalkan gini. Uh, apa eh uh, eh uh, itu eh uh, hmm. ya. Ini nama seorang scholar ya, nama seorang scholar, dia ahli postkolonialis, sebuah cabang di ilmu humaniora. Jadi uh, status, uh, status itu menyampaikan, jadi atau mengatakan, boleh sama seperti saya, tapi tingkat katanya itu lebih lebih tinggi. Om Misasa, uh, hobi babah, Om Baba, ya. How the western Hai, bagaimana master. Hai, hai, hai, bagaimana hai, uh, hai, bagian barat bagaimana hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Peradaban Barat bisa diartikan seperti itu. Kalau dalam penerjemahan tuh biasanya kalau ada the West, kalau W-nya besar itu biasanya diartikan Peradaban Barat atau Budaya Barat. Homi Baba stage How the West Dominates the East. Homi Baba menyampaikan bagaimana dunia Barat mendominasi dunia di ti Timur. Jadi pakai how ya, untuk menyatakan pro proses. Jadi ini kira-kira boleh dihilangkan kayak gini? Enggak boleh. Enggak boleh Karena kalau kayak gini nanti dia dead. Nah, nanti maknanya jadi jadi berubah. Tidak tidak benar maknanya. Pakainya out. Oke. Okay. So far any question? Nah, jadi selain itu ya, selain menggunakan dead tadi, dead clause ya namanya, itu bisa menggunakan 5W atau 5 w 1H clause. Jadi klausa 5W1, 1H. Jadi seperti ini kalau pakai which. Which itu artinya apa? Yang mana? I couldn't decide which train to catch. Saya tidak bisa memutuskan. Uh, kereta ma yang mana? Yang saya hmm. Yang saya kereta naiki. Mana? Saya naiki karena catch itu catch to train itu istilah orang barat untuk mengatakan ini naik kereta catch to train jadi bukan bukan apa bukan go train juga biasanya catch to train jadi kalau seperti ini bisa diterjemahkan menangkap kereta gitu nggak saya tidak bisa menentukan kereta mana yang saya tangkap nggak nggak bisa karena ini namanya adalah apa kemarin id Idiom. Jadi idiom itu ada kosakata yang kalau diterjemahkan tuh jadi aneh. Makanya kita menggunakan kosakata yang yang lain, yang sebanding. Nah Itu nanti akan ada di ilmu penerjemahan. Nanti mungkin nggak akan bisa saya jelaskan di sini. Kalau ada kelas, workshop. Kalau kalian sudah tidak di sini lagi, silahkan join, nggak masalah. Oke, 5W1H ini nggak boleh dihilangkan kayak dead, ya, yes, sir? Yes, mbak, jawabannya benar. Seperti itu, mbak. Jadi nggak boleh hilang beda sama that tadi. 5W 1H itu harus ada. Soalnya kalau hilang maknanya jadi jadi aneh. Okay. Nah, kalau yang ini boleh di boleh dihilangkan gak? I decided that I ought boleh. boleh karena hmm. dia pakai pakai that. Tapi selain that nggak boleh. Nah, that yang dihilangkan itu namanya ellipsis. Akan saya ajarkan di apa di pertengahan apa di akhir kayak mau di akhir ya. Empat atau 5 pertemuan akhir. nanti akan ada jadi itu, itu itu nanti topiknya banyak elipsis itu bukan di situ aja nanti ada dalam kalimat ini banyak banyak kalimat yang dihilangkan boleh sebenarnya elipsis apa ya, ya elipsis elipsis itu artinya pengurangan pak ya ya elipsis itu itu matematika ya itu rumus matematika sebenarnya elipsis nanti ada elipsis sama substitution ada elipsis sama substitution jadi sebenarnya yang kalian pelajari yang pola pola seperti itu full banget seperti ini itu sebenarnya boleh di boleh dirombak, boleh diutak atik nah, Itu cara, cara advance ngomongnya seperti itu. Nanti akan ketemu di ketemuan akhir. Jadi stay tune aja. Pantengin terus juga kalau jadi saja. Oke, nah coba kita balik ke media ya. Akhirnya nggak ada pertanyaan beneran. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada. Nah, coba. Coba ini kita review ke berita ini lagi ya. Karena saya kita akan belajar cara mengutip dari sebuah berita. Nah, ini berarti ini yang kutip CNN ya. Berarti bagaimana? CNN hilang bagaimana? CNN CNN Nah, CNN said atau SAID tergantung ya kalian menggunakan backshifting atau tidak. Nanti ya atau state atau stated kalau ya. Stated boleh, stated boleh atau uh, ya state boleh. boleh, stated boleh. Kemudian uh, apa pak Maaf. reported boleh reported boleh yang jelas kalimat itu ma me, ini me, menyi, menyimbulkan bahwa dia itu ingin mengatakan apa yang orang lain katakan jadi apapun ya bisa bisa stated bisa said bisa implikate juga boleh kalau tapi kalau implikate itu biasanya ti, tidak ini tidak tersurat tapi tersirat nah, karena implikasi itu kan sifatnya apa Ter, tersirat jadi misalkan kalau saya diem itu mengimplikasikan bahwa saya marah gitu kan, jadi implicate itu biasanya dipakai untuk menarik kesimpulan yang tidak dikatakan langsung. Jadi misalkan kalau Indonesia eh, eh, tidak eh, sorry, presiden Jokowi diam-diam eh, saat ditanya tentang kasus Sambo, misalkan presiden Jokowi diam saat ditanya kasus Sambo, berarti implikasinya apa? Berarti dia tidak mau ikut-ikut campur. Jadi ya, itu kan implikasi. Jadi implikasi itu di luar, di luar ini, di luar apa yang. Jadi kita menarik kesimpulan sendiri tanpa eh, yang kita sampaikan yang di quote itu menjelaskannya secara secara langsung. Namanya gitu. Kalau pakai implikat kayak gitu. Oke, okay, perhatikan kalimat ini ya. United Nations member state have removed air. Iran, Iran atau Iran ya, Iran deh. Soalnya kalau orang bule itu biasanya bilangnya Iran. Iran from a key UN women's rights group just month after it joined. It, it joined, sorry, it joined. Oke. Okay. Uh, any of you, yes, silakan dari kalian coba quote berita berita ini yang dulunya menjadi apa, yang menjadi, uh, ini, yang apa di, dikatakan oleh CNN ini, coba kalian quote. Uh, Silahkan pakai pola back shifting boleh pakai uh, gini deh, pakai back shifting dulu aja. Nanti kalau sudah kita belajar yang enggak pakai back shifting, oke okay, silakan. Uh, siapa yang ini? istilahnya ini, ini volunteer, oke okay, berarti gini aja. Kalau tidak ada volunteer, berarti semuanya ya. Coba kalian tulis bagaimana kalian mengetik member estate have yang menguat siapa? ya itu berarti kalimat langsung, pak. berarti CNN saya itu. loh. Yeah. Jadi CNN, CNN bilang create. bagaimana? Ya CNN said United Nations Member States had removed. Oh. <laughs> pak kalau gitu double pak. CNN bilang bahwa United Member mengat uh, apa apa? Bilangnya gini aja. State-nya itu uh, apa? Maksudnya state itu jangan. Ini kan ada state yang double ya set di sini oh. artinya apa? Negara, negara. Yeah. Jadi bukan bukan state yang mengatakan. Jadi saya sarankan untuk tidak tidak mengulangi. Jadi gini aja. Jadi supaya efisien kalau bahasa Inggris itu langsung aja. Yeah. CNN yeah. said, yeah. CNN how. said, how, how, yeah. how boleh, pakai how boleh terserah. You can, you can use your own word. Uh, you, CNN said Why. that yeah, that United Nations had removed. Head remove, nah, kenapa pakai head? Karena menggunakan back back shifting, pola back shifting remove iron from bla bla bla. Jadi, pakainya head. Oke, okay, yeah. coba okay, selanjutnya ya. Oke, okay. okay, nah sekarang ini kalimatnya simple ini. Yeah. I'm not going to use the, the longest one, no. I'm going to use the shortest one. Yeah. Oke, okay, silakan kalian gunakan ini. Coba kalian kutip. Ya. Ditulis aja dulu. Ditulis aja dulu. Saya pengen tahu kali, kalian mengutipnya bagaimana. Silakan ditulis ya. Uh, sekali lagi, tidak harus menggunakan that ya. Maksudnya tidak harus pakai bahwa. Boleh pakai kenapa. Boleh pakai how. Boleh. Please ya. Satu ini aja dulu. Nanti nanti setelah ini saya akan uh, apa? Saya akan menggunakan full text. Nah, ini satu dulu aja. Silakan. I give you two minutes, ya. Two minutes. start now. Silahkan, Pak Marwini juga, ya. Please, kalau mau ini join, it's fine. It's not too late, ya. Walaupun Bapak tidak bisa outsmart-nya on, it's fine. abstain kau sih, abstain, ada yang tahu enggak abstain itu apa? netral abstain itu netral, iya, atau enggak, iya. enggak ikut ikutan, atau enggak ikut hmm. pilih kalau bahasa Indonesia-nya mungkin golput gitu ya enggak hmm. ikut, pokoknya enggak ikutan lah, gitu. abstain silahkan ya, It's free for Ken ya yang kalian perlu perhatikan itu adalah memang itu jadi bahasa Inggris kalau sudah di level ini ya, itu ada pola yang di luar pola umum ya. jadi kalian harus me, me apa, membedakannya bisa mengidentifikasi mana pola dasar mana pola yang khusus pola khusus kayak lagi itu ibarat kemarin ya fish sama fishes fish itu ya termaan un -un tapi di satu sisi boleh di boleh dikandungbelkan Nah, itu jadi tadi ada diagramnya itu ada lingkaran besar di dalam lingkaran tersebut ada lingkaran lingkaran kecil ya, lingkaran kecil itu sifatnya except exception artinya penge, pengecualian ya, jadi itu boleh dipakai tapi dengan dengan syarat nah itu yang memang agak rumit kalau di kelas advance Ah, Pak, ya. saya disebutin aja ya nggak usah okay. Okay, silakan bu diputin. silakan silakan bu sebutkan aja uh, CNN uh, states that okay. states that eight member states had voted against had voted against the resolution and 16th Oke, okay. berarti Ibu menggunakan ini ya. Ibu menggunakan pola backshifting berarti. Karena dirubah jadi hak Kenapa Berarti gini, Bu, maksudnya kalau Ibu menggunakan backshifting yang apa? yang tensisnya dirubah, saya sarankan depannya juga juga dirubah, Bu. Tadi berarti bukan CNN state tapi CNN state. Jadi jadi bukan CNN states ya, tapi CNN stated. State itu. Nah, jadi, jadi kalau ibu, nah ini saran saya ya, kalau kalian tidak mau tidak tidak apa tidak menggunakan apa exception tadi yang model apa tensesnya bebas tadi yang mengutamakan penekanan, kalau kalian ingin menggunakan back back shifting maka gunakanlah pola pola umumnya. Berarti bukan CNN states tapi apa CNN Stated. Stated. Jadi soalnya ibu tadi merubahnya menjadi had, had, had for, had, had for it. Berarti kan ibu for. menggunakan. Pas, perfect. Back shifting, ya. Walau suaranya hilang. Hai, listernya left dari grup tuh, left dari zoom. Masih oh, nyala kali, halo Bu Rini. Halo Bu, oh iya Pak, maaf ya, ya tadi keluar sendiri jadi begini, Bu. Kalau Ibu menggunakan back, -back shifting, maka kalau bisa konsisten aja, Bu. Jadi... Tadi bukan state tapi apa jadinya state State Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau menggunakan back shifting, maka kita ya ikut aja gitu. Tapi kalau kita tidak mau ya, perhatikan emphasis-nya, gitu, Bu. Bisa dipahami, Bu? Iya, bisa. Karena tadi kenapa kok saya menyarankan gitu? Karena Ibu tadi menggunakan apa merubahnya menjadi head had had Berarti Ibu menggunakan pola pola back shifting gitu ya. Bisa dipahami, Bu, Rini? Bisa agut bagus bu oke okay. sebentar ya saya takin dulu ya karena uh, hujannya lumayan deras so sometimes it still uh, uh, masih ya oke okay. uh, silakan coba di ini ya ini uh, ada pertanyaan juga Sir kalau pakai back shifting tensesnya harus diubah semua uh, iya mbak jadi sesuai aturan tadi yang di ini tadi ya yang di tadi kalau mau pakai itu kalau nggak pakai ya berarti tinggal penekanannya apa aja gitu aja asal bener aja asal konteksnya sesuai Oke ini ada Pak Weli silakan Pak saya baca ya Halo Pak Weli Iya Pak di NN report eight member stated voted against the resolution and 16 abstain berarti Bapak tidak menggunakan pola ini ya Pak backshitting Uh, saya tadi kalau nggak salah karena keingetan kalau sudah pas itu vote itu kan pas ya pak ya itu... kalau pas jadinya pas pas perfect pak oke okay. sebentar ya saya ini dulu ya saya tunjukkan ke bapak dulu ya oke okay. tolong nggak yeah. apa-apa it's fine karena memang tadi saya menggunakan gambar karena lebih ini ya lebih praktis ya kalau saya tunjukkan slide saya itu nanti bapak bingung karena ada ada konteks semantiknya semantik dan juga pragmatiknya Berarti kan Pak, ini kan tadi pakai pas ya Pak, pas simple oh, kan ya. Berarti iya. pakai apa nih? Pas, pas perfect. Kemudian Pak, kalau Bapak kan berarti niatnya pakai back shifting ya Pak. Iya. Pak. Berarti uh, reportnya menjadi apa Pak? Berubah jadi apa? Oke, okay, reported ya Pak. Nah, reported. Jadi bentuk pas. Kalau pakai back shifting itu pakainya reported. Nah. Jadi kalimatnya begini Pak nanti ya sebentar ya saya tulis ya baik okay, perhatikan teman-teman ya nah itu pola kalau apa uh, ini kalau ingin uh, menjadikan uh, ini menjadi polanya itu back backshifting jadi seperti ini CNN reported it X members at members stated had voted against the resolution and sixteen abstain, jadi kayak gini pak bentuknya. Berarti simple past dirubah menjadi apa pak? Past perfect. Past perfect. Good. Ya, jadi seperti itu. Kemudian reportnya berubah menjadi report. Reported. Jadi simple simple past. Kayak gitu ya. Tapi sebenarnya pak pola bapak. Nah ini mungkin teman-teman nggak -teman tahu ya. Karena bapak Pak Welly mengirimnya pribadi. Nah saya tunjukkan aja nggak apa-apa. Nah, perhatikan kalimat yang di kolom chat. Nah sebenarnya gini pun juga enggak masalah gini pun juga enggak masalah Pak Wilia loh Iya, Pak uh, yang seperti ini pun yang yang bawah yang paling akhir yang bapak tulis itu sebenarnya enggak masalah kalau emphasis itu benar kalau penekannya itu benar. sekali lagi ya ini adalah penge, pengecualian bisa dipahami Pak Ya karena uh, saya kan CNN kalau dalam berita itu kan CNN masih report uh, mengenai uh, vote ini ya Pak mengenai ya. Uh, berita hmm. ini kan uh, Oh I see itu, itu yang nah, saya, saya tadi intinya gitu ya Oke okay, oke okay, ya sebenarnya nah, boleh nah. juga kalau kayak gitu menekankan itu juga boleh juga sekali lagi uh, ada ada luar ada ada yang lebih penting daripada struktur ada yang lebih penting daripada struktur yaitu apa em emphasis nah, penekanan berarti kalau Bapak ingin menyatakan bahwa sampai sekarang CNN itu masih melaporkan kejadian kemarin boleh boleh juga tapi saran saya sekali lagi kalau ingin menggunakan back backshifting ganti semuanya ikuti pola yang benar tapi kalau tidak menggunakan back shifting berarti kalian harus uh, mencari logika yang tepat supaya uh, tenses itu benar jadi tensesnya itu benarnya itu logikanya harus benar emphasisnya itu harus benar jadi kayak gitu ya bisa dipahami pak weli ya bisa pak oke kemudian ada pertanyaan dari mbak mulvi sir berarti kalau pakai backshifting tesnya harus diubah semua iya mbak nah kalau kayak gini berarti kutipan langsung mbak kalau kayak gini kalau gini kutipan langsung mbak mbak mulvi kalau kayak gitu kutipan langsung coba dibuat mbak yang sifatnya back silakan mau pakai pola backshifting atau tidak silakan mbak ya silakan oke pak Aina mau dibacakan langsung aja pak Ya, yeah. coba Pak, silakan. CNN stated that each member states had voted against the resolution, and 16 had abstained. Ah, uh, nggak perlu abstain, nggak perlu pakai head lagi Pak. Oh gitu. Jadi sudah sudah di depan, ya? Tapi Jadi saya kenapa... tambahkan depannya boleh nggak itu Pak? Boleh, karena ingat Pak, berarti Bapak itu menggunakan pola back. Back shifting. Nah, kalau okay. menggunakan back shifting, maka pola yang bapak gunakan itu sudah benar. Karena simple uh, simple pas, ya, itu berubah menjadi apa? Pass yeah. simple berubah menjadi pas, okay. pas perfect. Nah, kebetulan bentuknya itu apa? Bentuknya itu uh, reguler Kata kerjanya itu reguler Jadi bentuk dua dan tiga itu sama. Hmm. bagus. Oke, okay, Mbak Mulbi, uh, do you want to read it or write it down? ah uh, baca aja sar oke okay, good silakan uh, cnn report eight member state vote against the resolution and 16 abstain oke okay. cnn report atau report reported oke okay, reported terus dibaca langsung uh, eight member state head head vote against the resolution and 16 abstain Good. bagus ya. Berarti Bapak, eh, Bapak lagi. Berarti Mbak lebih menggunakan pola back, shifting, boleh. Nah, itu saran mm -hmm. saya. Kalau, kalau memang kalian belum mampu untuk menggunakan yang di luar back shifting, ya gunakan back shifting aja nggak apa-apa. It's fine, nggak ya, masalah. Karena itu, kalau yang itu, ya intinya saya ingin menjelaskan bahwa ada cara lain supaya nanti tidak. Oh, Mas Berthi katanya. Apa, ada back shifting ada tulisannya sih Pamela dari Kanada kok tulisannya kayak gini gitu. kok pakai apa kok pakai ini kalau pakai simple present semua karena dia tidak menggunakan pola back back shifting dia mengutamakan apa F penekanan jadi ya seperti itu teman-teman jadi sekali lagi ada ya dalam bahasa Inggris kalau sudah levelnya Advance ya, itu ada pola pola umum, this is the big one, pola umum. Kemudian di dalam pola umum ini, di, di dalam pola umum yang besar ini ada pola pola khusus yang sifatnya apa? Except, exception. Artinya apa exception? Oh. pengecualian. Nah, jadi pengecualian itu berlaku berlaku dengan dengan syarat. Nah, biasanya kayak gitu dengan syarat. Oke sebelumnya ya saya pengen ini sebelum sudah tutup, kalau sambil menunggu pertanyaan, dari sini uh, ingat ya, teman-teman. Ya, kalau ini bentuk bacanya bagaimana? How to pronounce this? Uh, mohon maaf, ada audio yang masuk ya, kayaknya ada yang nonton video. <laughs> mohon maaf, oke. Okay. Uh, ini bacanya bagaimana? Uh, Prononisasinya bagaimana? Work, work, oke, okay, pakai do ya, work. Nah, kemudian ini. Wah. Wow. Wow. Oke, berarti adakah kemudian pakai deh, dehnya itu mati di belakang. Nah, kalau dia, teman-teman, kalau dia seperti ini. Bacanya bagaimana? Submitted. Submitted. Nah, maksud saya, teman-teman, kalau belakangnya T, itu E-nya e -nya dibaca. Submitted. Submitted. Kemudian ada B Visited. Started. Stated. Stated. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau mati di T, ini tadi sering Mbak, Mbak Mubi ya. Mbak Mubi. Mbak Mubi. Kalau Mbak Mubi, kalau mati di T, itu E-nya dibaca, Mbak. Visited. Stated. Ya. Kalau dia matinya di yang lain, selain T, biasanya itu, ya D-nya itu ditambahin di belakang aja. Kayak bahasa Arab. walk, walk ya, Ada D-nya belakang. Tapi kalau seperti ini, ya kalau biasanya belakangnya T, itu T-nya, E-nya itu dibaca. E dibaca submitted, visited, stated, Kemudian... specified. Apa? Apa? Kayak orang Aceh. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Jadi kalau ada T itu dibaca T E-nya itu dibaca Tadi yang sering kesalahan yang dalam pronunciation ya, yang sering. Oke. Okay. Oke, okay. last chance yang untuk menutup ada pertanyaan? Sir, coba coba Coba contoh yang bukan descending dong, oke, okay. okay. ya. Oke, okay. saya, saya Oke, okay, yang jadi ya. channel tadi ya, oke. Okay. Uh -uh. Saya akan menggunakan bentuknya Pak Pak Welly ya, sebentar ya, teman-teman ya, mohon maaf. Oke, okay, saya akan pas. Coba perhatikan, ini pola Pak Welly benar, tapi tadi Pak Welly sebenarnya tidak meng apa, menginginkan ini. Niatnya itu menggunakan menggunakan backshifting, ya. tapi ini sebenarnya beliau sudah benar. Cuma kalau ini polanya non non backshifting, jadi tidak menggunakan backshifting. Perhatikan mbak, ini kalimatnya. CNN reports eight member state voted against the resolution and eighteen abstain. Perhatikan, ini ada dua, ada ada berapa klausa mbak? Dua, dua. dua. Oke, okay. klausa pertama, which one? CNN reports. Oke, okay. CNN reports. Oke, okay. good. Klausa kedua, ini ya. Oke, okay, perhatikan. Ada CNN report sama eight member stated, voted against resolution and sixteen update. Oke, okay, good. Nah, perhatikan mbak. Kenapa ini tensesnya itu simple present? Sedang terjadi. Bukan sedang terjadi karena konteksnya biasanya bukan merujuk ke speakernya, tapi ke tulis tulisannya. Tulisan di CNN sampai sekarang ini masih masih seperti ini belum di belum ditarik dan sebagainya pernyataan yang ada di CNN sampai sekarang seperti seperti ini makanya menggunakan simple simple present apa mbak simple present uh, penekanan dari simple present itu apa fakta fakta atau sesuatu yang berlaku sampai sekarang oke okay, bisa dipahami ya jadi so, tidak menggunakan seperti mbak tadi CNN reported tapi menggunakan free report mengguna, report menggunakan simple Still present, simple present. Jadi dia itu polanya di luar back back shifting. Bisa dibalik, mbak. Nah, kemudian kenapa yang klausa kedua itu menggunakan voted? Berarti tenses-nya apa, mbak? Pas, pas, tensesnya pas. Oke. Okay. Berarti sesuai dengan bacaannya kan? Iya kan bacaannya tadi kayak gini iya. kan. Nah karena di sini konteksnya itu sudah berla, berlalu. Jadi maksudnya teman-teman ya. Nih. Supaya kalian. Ya. Oke, I'm close it down. Perhatikan yang atas itu non back shifting. Ya, yang atas itu non back shifting. Yang bawah itu back back Yang yang atas itu non. Ya, nah, ini enggak pakai back shifting. Ah, ah, sorry. Ama mah ma, ma, ma tadi berkata kasar ya, back shifting, jadi malah pakai tuh, back shifting. Yang bawah ini dia uh, back shifting, jadi yang atas tidak, yang bawah itu uh, uh, ini, ya, yang bawah ini menggunakan perhatikan, yang ini dia ini yang bawah dulu ya, dia ini menggunakan back shifting, berarti apa nya itu dirubah semua. Ini dari simple present dirubah menjadi simple simple past. Kemudian ini menggunakan apa mbak past past perfect pas perfect has pas perfect tapi yang ini itu bentuknya itu sesuai penekanan yang kita ingin kita ingin tekankan jadi kita sebagai orang yang melaporkan itu mau menekankan apa boleh menggunakan ini cnn reports ya cnn melaporkan 8 member 8 negara 8 member negara atau 8 anggota negara Voted. kenapa ini pakai voted, enggak bukan head voted. Karena bukan back shifting nah bukan back shifting jadi konteksnya ini sudah sudah terjadi jadi delapan delapan negara ini sudah memilih memilihnya itu kema, kemarin atau sudah sudah terjadi jadi sekarang tidak tidak berlaku lagi nah kalau kalian perhatikan teman-teman berarti tenses yang uh, tenses yang di atas yang non back shifting itu mengutamakan penekanan sampai penekanan yang sesuai kenyataan. Jadi dia itu sesuai kenyataan. Kenapa? Karena sampai sekarang tulisan di CNN itu masih seperti seperti ini. Dan kedua, klausa yang kedua itu ya menekankan sesuatu yang sudah yang sudah terjadi. Berarti sesuai kenyataan nggak? Sesuai kenyataan gitu nah yang bawah teman-teman itu menggunakan pola back back shifting nah, kalau back shifting itu biasanya seperti ini memang ini pakai simple pass kemudian kalau dia sudah simple pass itu dijadikan pass per okay. pass perfect kenapa mbak Mudi? aser nah, kalau misalkan kan head itu eh head voted itu juga kan berlak apa berlalu juga kan ser kenapa ya. nggak diboleh di apa namanya yang bukan back shifting itu, Sir. Karena kalau sudah menggunakan pola back shifting, saya sarankan itu untuk para paralel. Untuk paralel. Jadi kayak ya ngikutin bentuk ini aja, Ngikutin bentuk apa? bentuk apa? bentuk bentuk oh, Polanya, bentuk polanya, sekali lagi. Ini, Mbak, ada bahasa Inggris tuh ada pola pola umum, ya pola umum tiap back shifting. Pola umumnya yang backswing yang besar ini, yang lingkaran besar ini. Nah, di dalam lingkaran itu ada pola-pola khusus. Nah, pola khusus ini yang kecil ini adalah non non shifting Jadi kalau mbak mau pakai non yang ini ya pakai ini aja. Berarti ikut ikut polanya. Ingat kalau pola, berarti ingat, mengikuti shifting berarti polanya seperti ini. Kalau dia pre, apa present simple dijadikan pas pas simple. Kalau present continuous dijadikan past, past continuous. Kalau present perfect dijadikan past, past perfect. Bisa menjawab, Mbak, atau malah membuatnya menjadi bingung? Uh, ini Sir, kalau misalkan kita buat uh, essay, itu kita menggunakan dua teori. Kalau misalkan satu backshifting satu, enggak boleh nggak Sir, atau harus sama dua-duanya? Saya, saya sarankan untuk menggunakan salah satu, mbak. Pilih salah satu. Soalnya nanti akan menimbulkan kebingungan. Nah biasanya ya, Pak, biasanya, in English, dalam penulisan akademik itu menggunakan pola non non backshifting. Jadi menekankan konteks yang sebenarnya, menekankan konteks yang sebenarnya. Tapi kalau dalam konteks berita atau kalimat sehari-hari itu menggunakan back -shifting. Back shifting. Makanya, jadi kalau, maksudnya gini loh, saya tuh sebenarnya bisa aja sih, saya, saya nggak nerangkan ini, gitu. biar biar simple saya terangin cuma ini, Enggak, gitu. Sebenarnya bisa saja kayak gitu, cuma saya ingin memberitahu kalian bahwa ada yang lebih penting dari sekedar pola, yaitu emphasis. Nah ini berarti bentuknya seperti seperti ini. Nah, Kalau enggak ingin menggunakan ini dalam sebuah esai, saya sarankan, karena itu tulisan akademik, maka gunakan pola yang non-backshifting. non, non backshifting. Itu seperti itu. Contohnya adalah tulisan si Pamela tadi. Nah, dia ini, kalau dia mau bilang, bakti Nugroho and Arif Rohman Ar, are good, itu ya boleh. Berarti dia menggunakan pola back shifting Tapi tidak dia lakukan karena tulisan ini, karena dia ini ingin menekankan, Kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya berarti dia menekankan emphasis Karena tulisan akademik itu kalau di backshifting -kan, maknanya jadi aneh. Contoh ya. Contoh gini. Contoh gini ya. I give you the example why sometimes backshifting can be dangerous in academic writing. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan gini. Ada kalimat seperti ini. Presiden, saya share, uh, apa misalkan, oil is free. saya kayak gini ya, ini harapan kita ya. Presiden mengatakan bahwa oil itu gratis. Ini kalimat apa, Mbak? Berarti kalimat uh, indirect atau direct, teman-teman. Direct atau indirect, direct merek jadi langsung ya jadi ada kutipannya itu berarti darah. kalau mbak menggunakan menggunakan ini menggunakan apa menggunakan backshifting berarti seperti ini kan berarti dia simple present di depan menjadi apa? Was apa was, was, was. Was. Nah, backshifting yang seperti ini dalam konteks akademik itu menjadi Biasanya menjadi masalah. Kenapa? Perhatikan, dia bilang seperti ini, Presiden says oil is free. Berarti sampai sekarang oil, oil masih gratis nggak? Minyak masih gratis nggak? Masih. Masih. Nah kalau dirubah seperti ini, berarti oil sekarang masih masih gratis atau tidak? Tidak kan? Padahal sampai sekarang itu padahal sampai sekarang masih masih gratis tuh kan? Ada ada makna yang makna yang berubah gitu loh makanya kalau dalam tulisan akademik biasanya kita menggunakan pola non non backshifting kenapa untuk mempertahankan konteks yang se sebenarnya biasanya menggunakan seperti ini nah, presiden save, atau save boleh ya, presiden save boleh setnya ya. oil is free nah, ini pola non non backshifting kenapa karena konteks oil gratisnya sampai sekarang itu masih berla, masih berlaku. Jadi ketika di backshifting kan kemungkinan ada semacam disorientasi waktu, waktunya itu jadi jadi bermasalah gitu loh. Makanya ada dicari dicarikan alternatif lain. Jadi menggunakan non non backshifting supaya konteksnya itu tetap sama dengan kenyataan. Bisa dipahami Mbak Mudi? Yes, sir. Nah, jadi seperti itu makanya kalau dalam tulisan akademik ya, itu biasanya tidak menggunakan pola back back shifting. Kenapa? Karena yang diutamakan itu bukan polanya aja enggak. yang dipertahankan itu adalah emphasis-nya, sesuai sama apa yang dikutip atau tidak itu aja. Karena kalau misalkan uh, gini deh kan uh, gini apa? artinya apa? Bumi bulat. Bumi itu adalah bu bulat. Kenapa dia menggunakan pola ini? Pola non back shifting. Karena sampai sekarang bumi itu masih bulat, masih bulat. bulat. Coba kalau kalian menggunakan pola back shifting, bisa berbalik menjadi kalimat yang berlawanan. Set was clock. Kayak gini kan kalau pakai pola ini. Ya enggak? Iya enggak. Nah, berarti kalau kayak gini bisa interpretasikan Kalau ada orang yang salah baca, itu bahwa bumi itu sudah tidak lagi bu bulat. Mungkin bentuknya <tuk> udah jadi apa trapesium atau apa gitu ya. Jadi intinya sudah tidak lagi bu, sudah tidak lagi bulat. Nah, makanya kayak gitu. Jadi uh, maksudnya adalah uh, apa? Uh, dalam penulisan akademik seperti contohnya tulisannya si Pamela tadi yang mengutip tulisan saya dengan profesor saya itu biasanya memang menggunakan pola non non backshifting jadi mempertahankan emphasis utuhnya yang aslinya gitu loh. karena ketika dirubah menjadi backshifting ketika model kayak tadi ada penekanan yang ber yang berubah yang kemungkinan bisa disalahartikan oleh pembaca bisa dipahami, Mbak Mudi? Cancer. Jadi begitu ya. Makanya saya saya sarankan kalau menulis akademik itu jangan memperhatikan back shifting. Tapi kalau kalian hanya untuk mengerjakan TOEFL, ya TOEFL atau ujian profesiensi lain, ya gunakanlah back shifting karena ya, yang mereka mengutamakan struktur bukan mengutamakan makna. Kecuali kalau IELTS baru. Kalau IELTS memang. IELTS itu sudah berulang kali saya. Itu nilainya bisa beda-beda. Kalau IELTS tuh penekanannya kayak gini. Jadi anggap kalau kalian mengerjakan IELTS, teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang berminat ngambil ya, itu gunakanlah perspektif ak akademik, jangan perspektif daily use. Jangan. Oke, okay. uh, so far any question last time? Oke, okay. kalau tidak ada pertanyaan, uh, so far uh, jadi, uh, did you learn something today? Apakah kalian belajar sesuatu yang baru? Hari ini, iya, yeah, Pak. Iya, itu ya. Jadi, uh, ya, itu. Kalau jujur, kalau saya dulu ngajar apa metode pen, pen, penelitian, nah, itu salah satunya mengajar hal ini. Itu nanti babnya tadi. Nanti ada, sebenarnya yang saya ajarkan ke kalian itu hanya segelintir saja. Nanti ada pola, ada pertimbangan, apa pertimbangan sintaktik sintaksis, sintaksis kalau sintaksis ada pertimbangan semantik, ada pertimbangan pragmatik dan sebagainya. Tapi saya tidak akan ajarkan, because it's not important for you. Yang terpenting kalian adalah bagaimana cara membuat kalimat atau mempraktekkan hal yang saya pelajari dengan dengan benar. Kalau kalian masih belum bisa menggunakan yang non shifting gunakanlah backshifting yang sesuai pola. Kalau tapi kalau ingin menulis akademik atau ingin hanya ingin sekedar mengisi kolom di Kompas atau mengisi kolom di apa di berita-berita ini online yang sering saya lakukan juga teman-teman yang lain yang mungkin akademisi di sini itu gunakanlah bentuk non non backshifting karena menggunakan mengutamakan uh, emphasis utamanya. Oke. Okay. Uh. Uh, that's the end of my class ya yeah. uh, oh ya yeah, tadi oh ya yeah, pas bas ini lupa di post ini ya itu sekali lagi itu bukunya Pamela ini uh, disertasinya Pamela thanks for uh, sudah ini ya jadi ini kan direkam ya thank you Pamela for letting me uh, discuss your thesis. Uh, again uh, thank you for attending the class today. Uh, sorry this is quite late ya yeah, because we have a lot of things to discuss and we started quite late ya. Yeah. Uh, And also, uh, don't forget to, uh, to keep, uh, keep, uh, keep using your English ya. Even though it is just uh, update your status. Walaupun cuma update status, tapi perhatikan mulai sekarang, gramatika dan sebagainya. Gunakanlah dan perhatikan. Oke, okay? uh, sampai begitu uh, pertemuan hari ini. Thanks for joining. Uh, selamat istirahat. Uh, sampai ketemu di, di minggu depan. Ya. Uh, saya tidak tahu, yang juga saya mungkin akan cuti, tapi... Cutinya itu hanya seminggu ya, hanya untuk keluarga. Nanti sebelum cuti akan saya sampaikan. Kalau misalkan berarti minggu ini belum belum ada info cuti, berarti masih ada, gitu, masih ada kelasnya. Nanti akan saya saya kabari. Yang jelas kalau tidak ada kabar cuti, berarti saya masih masih mengajar. Oke, uh, terima kasih. Uh, sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sir. Oke, okay, sama-sama ya.